selamat malam <laughs> awalnya saya ragu saya punya bakat stand up apa enggak tapi begitu saya ketemu papa ramon saya baru sadar kalau saya punya Bakat gila <SILENCIO> Saya anak keempat dari empat bersaudara Kakak saya yang pertama perempuan Kedua laki-laki Ketiga laki-laki Dan saya yang keempat Ganda campuran <SILENCIO> Kakak saya yang pertama mirip ibu Yang kedua dan ketiga mirip bapak dan saya nggak mirip siapa-siapa Cuma ada yang bilang mirip bapaknya Iy Ting Ting <SILENCIO> kadang kala punya temen itu Suka nggak menjaga kesopanannya Tiba-tiba ngomong begini Mes Lo kalau salah pakai mau kena apa pakai kain sarung ya Allah kenapa? Karena nya sekalian makanya nasi apa beli? Benarkah, ya? <laughs> terus <minar> Terus Apa sobat Ya terima kasih Ya terima kasih